Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Ada kabar spesial yang kita dapatkan Ketika di vlog Leslar Entertainment semalam Bapak Bilar ini menawarkan Bang Hussein Nasinov untuk bergabung ke tim Leslar Entertainment Wow, kira-kira warga Konoha setuju nggak nih? Kalau Bang Hussein bergabung ke Leslar Entertainment Bapak Bilar menyampaikan, terserah mau apa Masya Allah banget ya, ini langsung Bapak Bilar menawarkan kepada Bang Hussein Nasinov Kita lihat dukungan dari warga Konoha dari film Lee Anuskal Leslar 23 disimak di kalimat caption yang dituliskan. Bismillah, setuju banget. Kak Husana Sinov yang selalu mendukung hubungan Leslar dari dulu sampai sekarang. Dan detik ini, pertemanan mereka posting banget. Selalu untuk masa depan. Malahan, dia yang perkenalkan Papa B ke Basuki Surojo. Dan keren, Kak Husana Sinov sekarang ada Rajasi. Lihat sekarang. Rajasi Alhamdulillah kan banyak cabangnya. Kalau aku setuju banget, ayo Papa B dan Bang Dede Prawira Masukin ke Husina ke Leslar Entertainment Leslar Lover Setuju Wow, udah ada dukungan persahabat ya Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat perhatikan juga Ini uh, tentunya ada momen di mana Papa Bilar awal pertama kali bertemu dengan Kobas Ini diperkenalkan langsung oleh Bang Husen Asinop Ini Masya Allah banget tersahabat ya Alhamdulillah Tentunya persahabat ini awal pertemuan Kobas dengan Papa Bilar Dan pastinya warga Konoha selalu ingat momen-momen spesial yang membuat kita bahagia dan selalu bangga Kita lihat juga di kolom komentar banyak tentunya respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram SM3299667 Leslor Anas Kursahudi mengatakan di kolom komentar, "Aku masih ingat waktu Kakak lagi meeting kerja, terus Bang Hosen yang duduk samping Kakak, salah sih," katanya tuh. "Tuh, masya Allah banget ya, kita doakan semoga semakin banyak doa, support, dan dukungan." ...dari orang-orang baik yang selalu tulus... ...mencintai idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga, persahabat... ...kita lihat ini ada momen spesial semalam... ...postingan foto Bunda Lesti dan Kak Sandy pun nama sehari. Ini tentunya luar biasa banget. Tihak ya? apalagi kita dibikin bahagia... ...saat Bunda Lesti nyanyi di resto Kak Sandy, persahabat. Masya Allah, pertemanan ini... Semoga terjaga dengan baik silaturahmi juga persahabat ya. Selalu erat Dan mudah-mudahan selalu dikelilingi Oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat Ke kabar berikutnya juga Persahabat perhatikan semalam Ternyata Bunda Lesti Kejora ini Temani Papa Bilar main sepak bola ya Terpantau Bunda Lesti sedang duduk di bangku penonton bersama Pak Ferry Fernandez Wow, Masya Allah banget ya Main bola ditemani istrinya dong Ini sih luar biasa Dan kita lihat perseahabat di kolom komentar Dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan Masya Allah, Papa Bi langsung sumringah ditemenin istri tercinta Duh, Masya Allah banget ya dan kita lihat perselabat Aida yang selalu membuat kita bangga Kepada idola kita ini Bunda Lesti mencontohkan persahabatnya ini kebaikan juga Saat tentunya menghampiri Papa Bilar Dan menyampaikan sebuah kalimat Dengan kalimat tentunya rasa penuh cinta Kalimat sayang yang tentu diucapkan oleh Bunda Lesti Dan perhatikan tangan Bunda Lesti langsung salim kepada suami tercintanya Masya Allah ini istri soleha banget ya Luar biasa Semoga rumah tangga Lesti dan Bilar Selalu bahagia langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik momen ini pun repost kembali oleh anggun Lesti Bilar Team Banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Ya, ini dari akun Instagram Naf Kediri mengatakan Masya Allah, mau juga dong Punya alarm tahajud Alarm subuh yang modelnya kayak Abang L Masanya mana ya kira-kira Wow <laughs> Ini si cute dan sangat luar biasa Membuat kita semakin bangga Dan berikutnya juga para sahabat Perhatikan ini ada momen spesial Baby L digendong oleh Kak Tia Santi Masya Allah banget ya Semoga juga nih Abang L selalu sehat selalu membuat bangga kita semua juga dan terutama selalu menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tua dan berikutnya persahabat bang Mimin akan mengingatkan kembali Jangan lupa kita menyaksikan acara HOT ANTV yang ke-29 Karena Bunda Lesti akan tampil malam hari ini Di malam minggu yang sangat luar biasa Kita akan disuguhkan vitamin lewat penampilan idola kesayangan kita Bunda Lesti akan tampil di TV ANTV Untuk memberiakan acara hari ulang tahun ANTV yang ke-29 Dan jangan lupa juga untuk mendukung Bunda Lesti di Antv bersabed ya karena budalasi masuk selebritis terkeren kita doakan yang terbaik untuk idola kita dan masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya serta cidukan vitamin di pagi hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru berikutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.